Oke, okay, uh, mm. hari ini pengen bisa nyoba-nyoba uh, nyobain kayaknya apa? mau coba shocknya dibalik. Jadi kalau kalau lihat sekarang kan dokter gini, kalau dokter dokter itu kondisinya gini, gua mau coba dibalik. Jadi bawa katakan, bawa part-partnya gua mau tes rasa kayak gimana kayak di ki... eh, tak air tuh kayak to lupa yang kemarin di pada nanti kasih lihat -kasi fotonya nanti kita akan coba bongkar eh, kita balik ya karena harus dibongkar beberapa karena kebetulan eh, gua pakai karena akorn dan kebetulan ininya kepala king kepala kinten ini 4,8 lalu pakai 5,2 ya, yang masih ada yang kayak atas jadi sama. ini gom sudah dipoli, ganti eh, diganti dan semua dudukan di si ini semua nanti akan kami ganti. Oh, kinten ini ganti semua main lebih. oke kupin lagi nanti kita tes, tes siapa? oke eh, oh ya sebelumnya gua depan, depan, depan pakai koreksion, eh, joknya axon 1 pakai rosmal, depan pakai 150, oli-nya akan juga belakang 250, oli-nya akan juga, sayurnya gue pake depan ini, sudahnya beda 9, big bigboard yang soft, kompor uh, soft pink, balik soft yang hitam, belakang gue pake 5 uh, yang PC, yang warna kuning, yang, yang ada, yang Kopi di tengah-tengah tapi pakai di atas Contohnya di atas pakai. Warnanya warna warna kuning jadi yang middlenya Nanti coba kita test. Oke. Okay. Ini gua sebetulnya pakai uh, punya yang plus 6 Uh, Ritena, apa uh, pair ini yang plus enam kebetulan oke, okay, yang punyanya uh, sering. kalau bagi yang belum tahu, kan gue pake arm ini kan arm bikinan sendiri nih bikinan sendiri materialnya juga materialnya agak beda keras tapi dia buat berat nggak gitu bagus jadi saat ini gue ngakalinnya adalah pakai power glue jadi di bautnya itu jadi di bautnya itu kalau lo lihat. Ini gua power glue nih ini. Ya. Jadi keras katanya power glue. oh ini enggak keras-keras juga sih. Ini power glue in. Baut di karena materialnya ini uh, buat dat nggak gitu kuat ternyata jadi gua bongkar pasangnya harus di power gluein dulu ini juga sama nah, bunyi cepat ketingan karena power glue Karena, oh. Oke, coba, Oke, ya. rasanya apa kalau dari ini sih <tuk> uh, sama sama sih ya cuman kita coba aja, ntar. Atau, apa -apa, efeknya uh, kalau logikanya sih kalau tabungnya di bawah nggak gampang bocor <tuk> gitu. ya. kalau ya tabungnya di bawah itu paling tidak bojolnya kata-kata tapi kalau kurang, tabungnya di atas jadi gitu, karena kita sealnya cuma satu jadi agak ya, lembes, bukan bocor lembes sih itu hal yang wajar karena sealnya cuma satu karena kalau sealnya dua tuh masih lebih raput, tapi kan juga alih ini oke, apinya kita cuman ya jadi kesimpulan shoki balik enak <laughs> oke okay. ya yeah, kesimpulannya kurang lebih enak uh, uh, kelihatannya enak kelihatannya enak uh, ya logikanya karena tabungnya di bawah paling gak, gak ngerembes karena gravitasi gak. gak ada rembesan karena gravitasi Dan karena kalaupun dia rembes pun karena karena, syok, ya. karena kan tabungnya di bawah jadi paling kaya mata oke okay. okay. terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi.